Hai hai hai Halo guys, jumpa lagi ya masih bersama saya guys ya. Seperti biasa kita bermain lagi di sini di Gate of Olympus atau Kake Zeus ya guys ya. Nah, di sini kebuannya kenakalan gocap 50.000 nih guys ya. Oke langsung dikasih di sini ya tanpa basa-basi langsung ngasih kali biru dan pecahannya cuman cepet coy, 100 perak. <laughs> Oke lah ya di awal-awal di sini 10 quick dulu di bettingan ratus rupiah di sini kita tes drive dulu, oh ya kan, tes drive atau cek ombak dulu ya. Cek ombak dulu di bettingan 400 nggak dapat apa-apa, cuma dapat kali 10 dan itu pecahnya cuma sekali doang itu pun kuning aja ya, 100 perak. Nah, di sini aku tambahin lagi ya. Langsung aku tambahin di sini ke 10 putaran lagi ya. Berikutnya di sini pakai quick juga ya. Pakai quick cuma betnya aku naikin jadi 800 perak ya. Oke, sisa 5 putaran lagi nih. Pokoknya habis uh, habis pola, kayak 10 kudu kelar, bakalan naikin bed. Nah, ini naikin bed pertama kali. Dan dapat di sini langsung ya. Dikasih langsung di sini gratisan. Oke, gretongan kita dapat di sini. Free spin pertama. Yuk, bisa yuk. Us Kasih mantap-mantap. <tuh> Oke, okay, petang pertama kosong. Kedua merah delimanya pecah. Biru jelas banget. Ceder. Oke, ungu janda. Cakep. Cincinnya boleh turun nice, cincin jam pasir 6040 tambah lagi perkalian kali dua jadi kali 4, hijaunya masih belum pecah nice ya, 6.300 dikali 4 ya, 25.000 nah di sini kita dapat mega-mega Lodon ya, con pertama nih ya dekatis yang pertama, dapat con pertama mega-mega Lodon 25.000 rupiah sisa 13 pin lagi ya 13 pin, udah 4 multiplier, lumayan lah guys ya kita tabung dulu lah ya walaupun TV kecil-kecil yang masuk di awal kalau ditabung-tabung jadi gede juga tuh cok oke kali dua nempang lewat doang karena ada sekitar dua Wuh, cincinnya oke kuntai connect nah keluar lagi petir di sini plus di sini birunya kunat juga kali 3 jadi kali 7 lumayan lah ya 4200 sini eh saldo dari keuntungan profit dari free spin masih 32.000 ya 3 satu putaran lagi. Nah, di sini konek kali 5, lumayan cincinnya pecah. Nice, konek lagi di sini kali 6, jadi kali 11 tambahannya tambah lagi kali 3 plus biru juga konek. Mantap banget. 3 6 dan 5 di total-total jadi kali 21, cok. 61.000. Nah, cakep kita dapat sempak ya. Akhirnya kita dapetin yang namanya sempak di sini sebesar 61.000 ya di bettingan 800 kali 21 tujuh putaran lagi ya sisanya disini mantap banget guys ya dan seperti biasa juga guys ya disini uh, yang baru bergabung makasih banyak udah ngeluangin waktu kalian untuk cenggah ke channel kita ini jangan lupa dibantu like comment sharenya guys ya yang belum subscribe subscribe dulu channel ini guys ya Nyalakan juga tombol notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian nggak ketinggalan ya update terbaru di channel kita ini kita bakal up setiap hari pokoknya guys ya kita bakalan up setiap hari pokoknya di sini bermain di Gate of Olympus guys, ya. Oke, 93.000 di sini dapat. Oke, enggak connect kali 7. Connect lagi dong cincinnya kali 8. Mantap banget. Tambah lagi dua lagi. Oke, mantap 8, 2 dan 3. Langsung kali 34, 54.000. Nah, sempak lagi tidak dapat ya? Dikasih lagi sensa lagi di sini, Enak banget. Oke, main guys ya skaternya sensasional dua kali ya oke cakep kita baru pakai pola 10 quick <laughs> dan 10 quick lagi ya di bettingan yang beda ya bettingannya beda ya oke mantap di sini kita nikmatin dulu nih pundi-pundi kemenangan kita guys ya 51 53 54 dapat di sini. Oke, okay. di sini udah 147.000. Tambah lagi dong. Tambahan udah kali 34 nih soalnya aduh cincin apa Jam pasti orang satu. Kayak kuning. Biru, biru di sini ungu masih bisa pecah, ungu beneran, cincin kurang dua. Nice, cincinnya mana puternya? Us. Cakep, dikonekin lagi gelas Amir juga di sini dapat 6.800 37 meninggoy. Oke. Okay. 253.000 ya kita dapat lagi di sini sempak lagi Cok ya dikasih lagi sensasional di sini guys ya mantep banget mantap mantep mantep oke cekap ya dengan pola 10-10 kita dapat free spin dan hasilnya mantep banget Cok cuan gede dapat sempak zona lagi se 253.000 ya 253.000 mantap nambah-nambah profit lah ya sini udah profit udah naik otomatis udah naik satu kita ya Oke, okay, aman guys ya. 253.000 rupiah ya guys ya. Dan seperti biasa juga di sini aku selalu ingatin kalian bahwasanya ini cuma sekedar hiburan semata dan dapat di sini kita fit tambahan ya. Di sini cuma sekedar hiburan semata, jadi jangan terlalu over banget kalau ingin bermain. Seumpama kalian udah dua kali rungkat sehari, ya udah di-shopping dulu, besok lagi dicobain guys ya. <tuh> dan jangan lupa juga ya kalau mau deposit itu pakai dana kenakalan aja guys ya cukup pakai dana kenakalan jangan pakai dana kebutuhan sehari-hari oke okay guys ya oke okay, langsung di sini tambahin lagi free spin dan di sini connect lagi jadi kali 39 dapat di sini kita dapat nice 20.000 mantap dapat 20.000 kita disini ya guys ya mantap banget <tuh> 4 spin lagi ya 4 spin lagi di disini Oke, okay, kali 6 nyungkep lewat. Di sini ijo konek kali 4 jadi kali 3 eh 43 disini sini 43 di garis Oke, okay, enggak apa-apa lah. Dapat kita ya 13.700. Lumayan lah. 13.700. Di sini kalau di total 400-an lebih ya dapatnya. Dari free spin doang guys ya. ya. Gratisan lumayan. 436.000. Konek lagi hijau. Biru. Angkat us. Angkat cok, 1000 tuh di atas. Astaga Kakak mau. Oke, ini last pin, guys ya. Last pin dari free spin gratisan yang kedua nih ya. Cuman beda bed ya. Cakep. Oke, cincinnya connect 2400. Nah, gitu dong. Cakep, gelas Amir juga ikutan kocak. Masih mau ditambahin free spin apa eh uh, ya. Di sini jototannya jadi kali 48. Oke, 174 ribu rupiah dapat lagi kita sempak sono di akhir-akhir spin guys ya multiplier kali 48, cok. oke mantap. model gocap, gak sih. Mantap-mantap kira sini dapat sempak kita dapat JB JP 174.000 rupiah. Mantap, berarti udah berarti udah tiga kali atau empat kali ya sempak sonal ya dalam satu kali free spin yang ini ya HP 800 ya. Lumayan, cok, isinya padat di sini ya. Lumayan <tuh> isinya padat di sini. Duit Rp 50.000, Rp 50.000, Rp Rp 100, Rp 800, Rp 800, Rp 800, dapatnya 200, Rp 200, Rp 200, Rp 200, Rp 200, Rp 200, jadi 655 Rp ya mantap nih Oke di sini kita farming lagi kita 200, lagi kita Rp dulu di sini putaran 10 putaran lagi Rp 200, Rp 200, Rp 200, ya 10 quicknya, Oke, di sini aku bakalan naikin bed ya. Karena di bet yang 800 sudah dapet di sini aku coba main di 2400 dan di sini aku tambahin 30 putaran quick spin ya. Enggak pakai double bed Kita main enggak pakai double bet Kita mainnya enggak pakai double bed Semoga aja bisa di sini dapatin lagi free spin atau petir gede di luar boleh lah us. <tuh> Oke. Okay. 628 aman lah guys ya udah profit dari sini cuman di sini aku mau bakalan nambahin lagi bednya karena gampang banget cok dapat sekitar kayaknya bakalan dapat lagi nih ya Oke jam pasir hijau merah itu kurang satu nice gelas amir memang biru kalau mau gelas amir plus biru ya perkaliannya emang anjir nggak mau diangkat cok 10 spin lagi ya 10 spin lagi dari putaran 30 quick spin ini Oke gelas amir lagi pecah 4500 nice 6300 kali kalinya mana us uh ungunya pecah angkat cok nggak mau diangkat malah foto ktp yang dapat di disitu ya oke tujuh putaran lagi ya tujuh putaran lagi di sini dan hasilnya udah dapet 624.000 naik saldo mantap banget modal gocap udah menang 600.000 coy <coughs> aduh udah bisa ke WD di sini aku buka kalian e, cobain lagi di betting yang agak lumayan kenapa karena disini gampang banget nih ya aku naikin bet nya 4800 di sini aku tambahin ke turbo spin 30 guys ya. 10 10 30 quick 30 turbo nih guys ya. Oke, jam pas eh jam pas. Gelas glass hammer connect. Biru hijau juga connect. Mantap ungu jandanya pecah. 18 <tuh> spin lagi ya. Semoga kita dikasih lagi free spin yang gratisan di betingan 4800 guys ya biar nambah lagi cuan kita ya. Genapin sejuta kalau dapat ya. Kalau dapat ya, kalau dapat ya. free spin ya coy ya. Kalau dapat surprise pink kita udah <coughs> Oke. Okay. Masih belum dapat guys ya, masih belum dapat. Di sini jeder kali 10-nya connect. Oke, okay, ungu anda pecah. Hijau to hijau biru, nice. Tambahin lagi. Ah lah mau begitu. Tapi lumayan ya, ribu 93 ya. <coughs> 93.000 ya. Mantap nih. Oke. Okay. Wuh, jam pasirnya pecah, ya. <tuh> Hijau. Tiga putaran lagi. Nah, aduh, guys. Sepuluh itu nggak connect, cok. Oke, di sini kelar, ya. 30 turbo. Dan di sini aku bakalan tambah lagi 30 quick di bettingan yang sama, guys, ya. Di bettingan 4.800, 671.000. Oke, 25 putaran lagi. Nice. Sekali 15-nya connect. Mantap. Nah, cakep. videonya pecah. Ijo ungu-nya pecah, tambahin lagi itu yang namanya gelas amer. Oke, kali 25, kali petir birunya turun 6.000 dikalikan 40. Mantap, cok. 728. Nice, dapat JP di luar skater kita ya. 700 tambah 600. Oke, fix ya. 1 juta lebih di sini ya. 1 juta lebih kita dapat, cok. Meninggoy. Bermain dengan pola 10 quick, 10 turbo, 30 quick, 30 turbo, dan 30 quick spin. Modal gocap kita langsung jebol nih guys ya. 1, berapa kalo total tahu? 6 sama 7, 6, guys ya. 1,3 3, modal gocap. Kita dikasih cuan, kasih JP, mantap lah. Gacor, cowok sehari ini cok ya. Mantap nih. Pokoknya habis auto spin ini, kalau emang nggak dapet, udah kita kabut aja guys ya, karena udah cuan banget dan disini aku berterima kasih untuk kalian semua bosku yang udah selalu hadir di sini, yang udah selalu ngebantu like comment share -nya. nah yang belum langsung aja digaskan bosku like comment share dan jangan lupa juga untuk di subscribe nyalakan juga notifikasi loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan ya guys ya dan ingat di sini cuma hiburan semata jadi kalau bermain itu pakai dana kenakalan jangan pakai dana kebutuhan sehari-hari guys ya oke kalau udah rungkat dua kali sumpah mau rungkat nih dua hari sekali udah stopin. besok lagi lanjutin guys ya Oke, okay, 1,3 di sini ya saldo kita mantap, cok. Modal 50.000 naik ke 1,3, nice ya, ya. Pokoknya habis auto spin ini. Uh, mah kota pecah, cok. Anjir, nggak mau pecah cok 52.000, ada petirnya. kambing kambing. Oke, okay, bakalan pokoknya bakalan 1,3 atau 1,4 ya. Oke okay, guys ya. E, makasih banyak untuk kalian semua, Bosku. Semoga kalian profit juga ya menggunakan folder saya ini. Di sini akan aku Akhirin dulu ya. Uh, makasih banyak. Salam sampai jumpa lagi. Salam sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi dan sampai biasa. Salam seasonal dan bye bye. Thank you guys ya.